dalam SolidWorks ya oke okay, jadi di sini bagaimana hmm, apa membuat bill of material di dalam SolidWorks ini Berarti kita sudah menyelesaikan sebuah desain nah kita coba eh, buka di sini nya misalkan kita sudah membuat suatu desain ini hanya sebagai contoh untuk simulasi. Misalkan, eh, di sini saya sudah mempersiapkan satu gambar. Katakanlah ini sebagai mainan, ya, mainan di sini yang terbuat dari kayu. Tentunya, di sini ada beberapa eh, material, ya, beberapa komponen. Nah, komponen ini menjadi satu kesatuan, sehingga terbentuklah mainan seperti ini. Oke, okay, uh, mana yang harus kita perhatikan di sini adalah ini kita akan menjadikan menjadi uh, rehost ini sebagai bagian dari komponen-komponen. Misalkan kalau kita di sini export view ya, mana ini, export view ini uh, terpecahkan kan sini ini kemana misalkan ya? Lalu, di sini juga sama-sama kita bisa melihat posisinya di mana adanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita tarik ke tree seperti ini, ini filenya ada di mana. Misalkan eh, kemarin saya lihat, di disini filenya itu ada di sini ya. Ini tinggal di drag ke sini. Nah, maka akan muncul di sini yang disebut dengan uh, nya Pertama, ini sebagai uh, level 0 nya uh, level satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Berarti di sini, nah ini yang default yang ini atau part component yang ini, ini ada dua. Yang ini satu, ini juga satu, ya. Ini juga sama ya, satu. Ini ada empat. Apa yang empat? Di sini adalah. Roda ya, rodanya ini ada empat ya. jadi kalau kita lihat di sini sebagai partnya lalu di sini misalkan kita ingin tahu seberapa banyak propertiesnya. Nah, di sini bisa dilihat karena dari sini, oh ini modalnya seperti ini, kita ingin tahu struktur bomnya. Ini struktur bomnya. Setelah ini kita bisa langsung export ke Excel ya part only atau uh, open struktur ya kalau misalkan kita lihat bisa di sini bedakan misalkan kalau part only uh, ini langsung dari sini nah berarti di sini langsung ada komponen-komponennya ya ini namanya apa kuantitinya ada berapa ini yang disebut dengan struktur bomnya yang pertama ini apa nah kita bikin kita masukkan di sini yang disebut dengan E, komponennya apa aja misalkan harga atau di sini suppliernya lalu di sini ngambilnya dari mana ini untuk kita mengetahui hal ini lalu di sini ada beberapa icon ini untuk dikonfigurasi ya ini bisa kita masukkan sebagai e, apa proper pipatnya atau boleh kita masukkan e, nama part atau number ya nomor part ya part number berapa misalkan ini uh, boleh uh, number lalu di sini eh uh, volumenya apa di sini part number ya kalau misalkan di sini volume atau cost part number satu cost -nya apa misalkan uh, total cost-nya berapa ya kita boleh mencari di sini materialnya apa nah ini teks misalkan di sini boleh masa dari part ini namanya apa total cost misalkan lalu kedua dari part ini dari part ini apa kalau tadi part number misalkan ini material ya material lalu di sini nah material berarti di sini masukin material ya lalu yang ke berikutnya di sini apa informasi yang mau kita sampaikan beratnya atau misalkan ini kita masukkan berarti white juga sama kan atau yang disebut dengan masa jenisnya berapa? Setelah ini, boleh kita masukkan beberapa lagi, atau misalkan uh, unit measurenya apa di sini? Kan ada stoknya, stok tipenya ada berapa ya? Stok tipe ya? Kalau di sini stok tipe berarti di sini stok tipe juga oke okay. ya. Mungkin dilihat dari sini. Ya, berarti kan di sini udah, udah ada nih uh, ininya berapa bertambah lagi kan material-material ininya, oke? Okay. Tinggal nanti uh, kita dilanjutkan lagi seperti itu. Nah, dari dari sini kita bisa mengetahui juga apa yang menjadi kebutuhan di sini uh, dari uh, apa namanya buat gambar kerja kebutuhan di sini, mungkin apa apa perbedaannya misalkan dengan uh, kita tarik di sini itu sebagai isometri di sini lalu kita masukkan apa yang apa yang menjadi bomnya ya bom di sini bill of material tadi kita kita masukkan nah kita masukkan di sini ada yang namanya uh, annotationnya view nya di sini sampai oke okay, coba lihat di sini ini kita tentukan tabelnya apa Ya. Ini mana kita lihat di sini? Ini kita masukkan sebagai bomnya, bomnya table-nya dimana? Bom table-nya di sini kita lihat di sini. Bom table-nya mana? Tidak ada bom table-nya mana mana ini bom nya oh tidak ada nah ini ini nih kelewat ya ini ada di sini harusnya ini langsung nih ini ada bill of materialnya nah kalau di sini ya mungkin seperti ini ya ini ada nomornya berapa diskusinya berapa. Nah ini bagian dari ketika kita mencari bomnya lalu di sini apa perbedaannya? Kalau di sini adalah struktur bomnya ada berapa, lalu kesininya apa yang kita perhitungkan? Kalau misalkan tadi kita sudah mengisi properti setiap ininya, nah ini ditambahin propertisnya apa ya tergantung dari dari kebutuhan yang kita masukkan. Ya sampai di sini juga dipilih sesuai sesuaikan part number ini dan kita oke okay, nanti ketika di di export ke excel, nah ini berarti seperti ini nih ini ada masuk nih part nomornya ya part nomor berapa ini materialnya apa terus uh, nya berapa stok tipenya berapa ini nanti berhubungannya ke buat bantuan ke masalah administrasi di adminnya oke okay, sekian cukup uh, video dari saya. Ya, terima kasih. Selamat uh, menonton dan bisa diulang-ulang jika ini bermanfaat. Boleh di share dibagikan ke teman-temannya untuk belajar pemula atau belajar di sini. Bagaimana sih kelanjutan dari Solid blog itu untuk mengetahui build of materialnya, struktur bomnya, atau level bomnya? Terima kasih.